Tragedi berdarah kembali mewarnai dunia sepak bola Indonesia Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu betapa fanatisme supporter Bisa menjadi sangat liar dan keluar dari sisi sportivitas itu sendiri Derby Jawa Timur yang mempertemukan dua tim yang syarat akan sejarah dan rivalitas Yaitu Arema Malang dan Persebaya Surabaya Dikabarkan menelan puluhan hingga ratusan korban Kabar awal menyebutkan bahwa ada dua supporter Arema yang harus meregang nyawa Lalu update selanjutnya menyebutkan telah ada 60 korban yang meninggal Dan hingga pagi ini Dilansir dari detik.com Kabarnya 127 orang telah menjadi korban dari insiden tersebut Yaitu dari pihak supporter dan pihak kepolisian 34 orang meninggal di stadion Sedangkan sisanya meninggal saat mendapatkan proses pertolongan di rumah sakit Sebenarnya pertandingan berjalan cukup lancar Dari awal hingga menjelang akhir babak kedua Namun kericuhan pecah saat peluit panjang akhir babak kedua dibunyikan, dengan hasil akhir tim tuan rumah kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Dilansir dari CNN Indonesia, supporter Arema yang merasa kecewa dengan hasil akhir memaksa masuk ke dalam lapangan mencari pemain dan ofisial. Namun petugas keamanan bergerak cepat melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan dan melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Keadaan pun menjadi tak terkendali setelah ribuan supporter berlarian sekaligus mencoba menghindari tembakan gas air mata. Kepanikan terus terjadi, bahkan kabarnya ada orang tua yang kehilangan anak balitanya dalam situasi panik tersebut. Banyak supporter yang terinjak-injak dan mengalami sesak nafas hingga tak sadarkan diri akibat tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun. Hal tersebut membuat korban terus berjatuhan. Tak sampai di situ, kerusuhan semakin memanas Hingga beberapa kendaraan personil keamanan dirusak hingga dibakar. Kerusuhan pun meluas hingga keluar stadion. Kabarnya, total ada 8 kendaraan polisi yang dirusak di luar stadion hingga kendaraan yang mengangkut para pemain persebaya pun menjadi sasaran kemarahan supporter. Aremania juga kesal setelah tim kesayangan mereka mendapat kekalahan kandang pertama dari sang rival setelah mempertahankan rekor tersebut selama 23 tahun. Imbas dari kerusuhan ini PT LIB sebagai penyelenggara memutuskan untuk menghentikan sementara liga selama satu pekan, sambil menunggu arahan selanjutnya dari ketua PSSI. Tentunya kejadian ini menjadi kabar duka tak hanya bagi sepak bola Indonesia, tapi juga sepak bola dunia. Karena sejatinya, tak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia.